tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru sore ini Pak sahabat ya. Kegag pertama yang mana tentunya kita mendapatkan kabar terbaru soal kakak Rizky Pilar dari Bang Aril nih yang mana. Baru saja Bang Arin memposting sebuah postingan kakak Rizky Bilar di lokasi syuting persahabat semangat masih lanjut kerja nih, luar biasa semangat dari kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan. Amin. ya robbal Alamin. Dan ke kabar terbaru berikutnya, kita mendapatkan kabar spesial bahagia soal kejuaraan nih dari Pak Ferry. Kita lihat di akun Instagram sendal putih hanskorbilar. Di sini mengunggah sebuah postingan Pak Ferry, persahabat, ya, ketika diwawancara di akun Citra Celebrity disitu menyampaikan bahwa di deklasi kejora kemungkinan besar insyaallah akan main sinetron bareng kakak Rizky Bilar di JWB2 persahabat ya Masya Allah ini kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan dari Pak Ferry langsung persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut insyaallah ya doain aja bismillah tuh persahabat ya dan kita lihat dalam pusingan tersebut banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yang ini dari akun Fazira Alia Mengatakan sebenarnya semua tergantung Dede Makanya Pak Ferry jawabnya gitu Karena tahu sendiri kalau udah normal Jadwal dari itu banyak Kalau Pak Ferry pasti seneng banget Kalau Dede bisa secara mereka berdua lagi jadi sorotan Pasti bisa doa netronnya, sinetronnya Tentunya Aminkan saja doakan yang terbaik untuk Dedek Lesti kejuaraan mudah-mudahan bisa tampil, tentunya persahabat ya di sinetron JWB 2 dan bisa syuting bareng bersama kakak Rizky pilar mudah-mudahan saja persahabat ya, doakan yang terbaik. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Inilah informasi di ini sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.